to my channel ya kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info up dev dan tentunya membahas seputar dunia selotter oke balik lagi sama gue disini dan kita langsung hajar lagi di gates of olympus ya dan kali ini gue bawa modal 75 ribu ya gue langsung sepin-sepin aja disini di bet 3, 3 ribu ya DC aktif wow oke cincinnya connect ya sayang ya kali enamnya juga turun nih ya. oke ya mudah-mudahan ya keberuntungan menghampiri gue di sini dan gue bisa dapat tim cuan-cuannya gue bisa mau pulang cuan-cuan uh, yang banyak <laughs> karena memang ya gue lagi coba aja nih di sini ya uh, gue lagi main di situs yang katanya lagi gacor parah nih. Ya, lagi viral-viralnya, lagi booming boomingnya juga, makanya di sini gue coba untuk buktiin ke kalian bahwa memang bener situs ini gacor banget ya. Oke, okay. uh, di sini gue bermain di situs lollipop 138 nih ya gajah bakat permen gacor men ya semoga gue main di situs ini bisa dapetin profit yang lebih ya makanya kalian simak-simak terus jangan sampai ketinggalan oke okay? karena di sini gue juga akan membagikan tips dan triknya nih mengenai info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya Oke okay, dan pokoknya uh, kalian gak usah khawatir untuk masalah info-info tentang sos gacor Karena semuanya ada di channel gue anjing Kali 250 connect ya di depan mata langsung meledak Aduh 1.890 ribu dong sayang ya Aduh aduh aduh mantep banget langsung melejit gak tuh ya gila sih ini situs gacor banget, belum apa-apa ya udah langsung dikasih persembahan perkalian merah kali 250 oke okay, pokoknya situs ini gue rekomendasiin buat kalian para slotter mania nih yang mau nyocol-nyocol langsung hajar aja ya yang mau join langsung digaskan aja mumpung lagi gacor juga nih untuk link gacornya nanti gue taruh di kolom komentar ya sayangku Aduh aduh aduh demen nih gue yang beginian Ya parah sih emang ya Gak salah pilih gue main di situs gacornya ya Di lollipop 138 dok Oke mantep banget gak tuh Yuk kasih scatternya yuk Kasih yang mantep-mantep yuk Wah parah sih Ya ini nih yang gini-gini yang gue seneng ya <laughs> Oke okay pasti jangan lupa untuk semuanya dibantu like comment dan di subscribe ya channel ini dibantu support supportnya juga ya e, dibantu share-share videonya terus jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan dan notifikasi ya dari gue ataupun video-video terbaru dari gue setiap hari nih Oke mantep banget ya di sini gue coba untuk buy spin dulu ya gue cek ombak terlebih dahulu sini yang mudah-mudahan gue bisa dikasih gacor-gacornya dari si Upus ya siapa tahu ada uh, peningkatan nih untuk cuan-cuannya yang lumayan gitu ya oke lanjut lagi us lanjut lagi mampus ya tuh serotin dulu UU uh, uh seru dududududu dan uh, katanya ya ya di sini gue juga ngasih bocoran ya kalau kita main di RTP tinggi itu kita bakalan dapetin cuannya juga tinggi ataupun dapetin uh, kemenang kesempatan menangnya juga semakin besar dan di sini gue buktiin sendiri bahwa benar ya jadi kalau kita hmm, sebelum main tuh cek FTV-nya dulu nih hmm jadi kalian pilih tuh RTP yang tertinggi misalkan kalian main ninja gue saran-saranin itu RTP nya dari mulai 90% ke atas ya wah hasilnya sih bukan main-main ya emang oke okay. Pokoknya kalau kalian penasaran mending kalian buktiin aja sendiri ya oke okay, mantep banget dan disitu di Lollipop 138 kalian udah bisa langsung cek untuk RTP nya ya jadi mulai yang terendah sampai yang tertinggi, jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke, okay, di sini gue masih pantau-pantau dulu. Oke, okay, cakep banget lagi uus. Aduh, petir petirnya lumayan lah ya tipis-tipis aja nih. Oke, okay, punya kalian followin uh, terus sampai akhir ya, karena di sini gue sharing-sharing untuk kalian ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk dapetin cuan-cuan tambahannya nih. Ya kan? Yang uh, pastinya ya gue akan memberikan info-info setiap hari deh, tenang aja, gak usah khawatir. Cakep banget, 24 kali 32 dong langsung dihajar meledak 783.000 sensasional nih Mamen ya. Mantap sekali ini ya. Aduh, langsung dikasih dong sama Ubusnya. Lumayan banget saldo game meningkat sangat melejit ya, dari yang cuma modal 75.000 aja dong. Langsung menjadi 2.611.000. Wow, oke. Okay namunnya kita hajar lagi masih ada waktu tenang aja kita naikin dulu bednya ya kita langsung hajar aja di ya bestia kita cocol cocok -co -co manjalita oke okay. sambil kita nyocol nyocol jangan lupa juga untuk ngopi-ngopi dan sebat-sebatnya bestia biar makin mantul ya pokoknya jangan sampai lewatin untuk kopi sama sebat ya biar ngebulnya makin nikmat juga ya nyocolnya juga makin mantep Oke, okay. dan pastinya juga ya gue sih ya uh, sekadar mengingatkan ya untuk kalian para shotemannya, para mamen-mamen gue ya dimanapun kalian berada ya uh, Pastikan bahwa ini hanya untuk hiburan-hiburan aja, karena gue pun juga ini untuk sekadar hiburan aja gitu ya Jangan pernah jadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-hari Ataupun pendapatan utama kalian ya Jadi ini hanya untuk hiburan atau sekedar ya cari uang tambahan lah ya Ataupun ya ngisi waktu luang lah ya Kalaupun memang kita mungkin lagi gabut ataupun iseng-iseng uh, berhadiah gitu kan lumayan ya Dan uh, karena uh, video ini mengandung konten dewasa ya yang memang hanya untuk usia 18 tahun ke atas jadi gue gak menyarankan buat kalian yang masih di bawah umur yang belum cukup umur untuk nontonin video gue ya apabila video gue lewat di beranda kalian ya gue harap di skip-skip aja gitu ya sayang ya oke lanjut lagi di sini gue coba untuk buy spin ya gue coba cek ombak dulu nih di buy 480 ribu ya kita lihat nih hasilnya ya Apakah mantep ataukah tidak? <laughs> Oke, okay, pokoknya, eh, gue senang banget sih main di level 138 ya. Pokoknya cuannya bener-bener sih, nggak main-main, gila-gila-gila. Nggak gila. salah gue. Oke, okay, mantep banget. Memang, wah, beda sih dari situs-situs yang lain ya kasih lagi dong, wow. Oke pastinya gue ada sedikit pantun nih untuk kalian ya, para supporter ya atau maman mamain gue dimanapun kalian nih. Oke lagi hitung si supporter man, cakep. Lebih untung main di sini men. aduh ya, mainnya di lollipop 138 nih bestie Langsung hajar aja ya mamen Langsung kita nyocok-nyocok Di lollipop 138 Pokoknya buat yang sudah join Semangat terus tempurnya Semoga kalian bisa dapetin JP-JP Atau kemenangan yang besar ya Gue doakan dan gue tunggu nih Kabar bahagia dari kalian Semuanya ya Jangan diem diam aja ya Gue tunggu nih Ya, pastinya terima kasih juga untuk kalian semuanya yang sudah hari sini nemenin gue sampai akhir Mantep banget dong Oke karena gue udah dapetin cuan cuannya mungkin habis ini gue akan akhiri gamenya dan gue akan uh, pamit undur diri ya uh, Sampai ketemu lagi pastinya di video gue selanjutnya Oke gue izin sampai jumpa lagi ya, oke, okay. nice, oke okay, hari ya. di sini gue udah dapetin profit, oke, okay. gue okay, izin pamit dulu sampai jumpa.